Halo semua, selamat datang di channel ini kali ini saya mau bagi sharing tentang cara bagaimana membuat sebuah komposisi lagu tanpa alat atau instrumen fisiknya sekali lagi ini bukan tutorial hanya sedikit berbagi karena secara keilmuan saya pun masih belajar saya menggunakan VST atau virtual sound Teknologi ya dari untuk gitarnya heavier seven string ya nah, ini soundnya kayaknya punya si dim back Pantera ya Randall. Nah untuk secara pribadi saya pun untuk mentweak sound seperti ini uh, belum bisa dan memang uh, untuk M Randall sendiri saya pun tidak punya. Untuk Heavy 7 string ini lumayan ya uh, VST nya uh, Ada efek preset Ada patternnya, nya ya, Efek rap uh, Untuk soundnya juga Menurut saya Cukup mendekati Sound gitar asli ya Nah, sound dari M ya, uh, saya yang di sini, saya tidak bisa memberikan contoh sound sampelnya karena ada sedikit kendala teknis di PC Saya ya, obs tidak bisa merekam audio. Nah, untuk drumnya, saya pakai inci Drummer dua ya, ya, seperti yang sudah-sudah yang banyak diketahui ya, cukup bagus ya nah, dan uh, cara pakainya pun mudah ya tinggal drag and drop ya drag and drop ya. baik uh, di heavy seven nya maupun easy drummer ya tinggal drag and drop nah, kecuali dari ABG nya Ample Base ya, saya pakai MIDI controller. Oke, kalau kelebihan untuk drumnya, bisa kita potong sesuaikan dengan kemauannya. Uh, nah, sampai di mana uh, ini drumernya? atau soundramnya mau sampai mana oke dan untuk bassnya nah, kita pakai ampel bass uh, sebuah produk dari kalau nggak salah ini dari China ampel bass VST dari China ini Nah, untuk yang bass ini, saya kebetulan memakai uh, karena saya punya MIDI controller, jadi saya pakai satu-satunya ya yang saya pakai MIDI controller. Jadi, sebenarnya ini tanpa MIDI controller pun bisa ya, biasa umumnya anak-anak uh, sebut sebagai batik ya jadi mereka tulis ya tulis patternnya pola-pola pasien pakai apa piano roll nah ini di uh. do studio bisa atau di do apapun bisa ya oke okay. sambil sedikit ngulik dulu ya baru rekam Ya, ini saya mema memainkan bassnya secara uh, mendadak. Ya, dadakan, jadi mohon maaf, ada sedikit-sedikit nada-nada yang kepleset. Ya, jadi, begitu dapat, ya, walaupun masih sedikit kepleset ya, udah rekam aja. Ya, kira-kira seperti ini hasil lagunya. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Salam